Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Indahidria Kamisa NPM 218110176 Saya dari Universitas Islam Riau Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Psikologi Kepribadian Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan Uh, tentang psikologi kepribadian kenapa sih kita sering banget bisa menghadapi kenyataan dengan baik nah aku akan menjelaskan berdasarkan teori Sigmund Freud sebelumnya pasti kalian uh, udah pernah dengar siapa Sigmund Freud ini tapi aku akan menjelaskan lagi siapa sih Sigmund Freud ini jadi Sigmund Freud adalah ahli psikologi asal Austria yang lahir pada tahun 1856 Dia dikenal sebagai penemu dan bapak dari aliran psikoanalisis Jadi ini aliran psikoanalisis yang klasik sebenarnya Paling populer dan paling banyak dipakai juga oleh uh, banyak psikolog dan terapis sampai saat ini Aliran ini bisa dibilang sebagai aliran yang cukup revolusioner pada zamannya Dan bisa dibilang juga sebagai salah satu achievement terbesar di bidang psikologi Nah, pertanyaannya, apa itu aliran psikoanalisis? Dan apa aja sih yang ada di dalam teorinya? Jadi, teori ini isinya banyak banget. Mungkin aku akan menjelaskan inti intinya aja. Nah, psikoanalisis itu bilang bahwa setiap manusia itu pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang gak kita sadari. Jadi, setiap manusia itu pasti punya alam bawah sadar. Mungkin kalian juga pernah dengar bahwa manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Ini sebenarnya pertama kali dibilang sama psikoanalisis. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar. Apa itu alam bawah sadar? Jadi alam bawah sadar adalah pendorong utama dari semua tingkah laku kita. Jadi apapun perilaku kalian, yang baik atau yang jahat atau yang biasa-biasa aja, kalau kata Freud dan aliran psikoanalisis, semua itu sebenarnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi, kepribadian dan perilaku kita itu sangat amat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Next, kepribadian kita ini sebenarnya memiliki tiga komponen yang selalu berninamika dan berkonflik. Jadi, kalau ditanya kepribadian Indonesia itu apa, atau siapa kamu, siapa aku, gitu, sebenarnya selalu terdiri dari tiga komponen. Komponen utama adalah ide. Komponen kedua adalah ego, komponen ketiga adalah super ego Ini adalah istilah-istilah yang dibilang sama Freud untuk menyebut komponen-komponen itu gitu Jadi dalam satu tubuh manusia itu komponen kepribadiannya nggak cuma satu Jadi kalau ditanya, indah itu siapa? Indah itu adalah dinamika dari ketiga komponen kepribadian ini Indah adalah gabungan dari id, indah adalah gabungan dari ego, indah adalah gabungan dari super ego Tiga itu yang masing-masing komponennya punya ciri khas yang berbeda-beda, yang membentuk kepribadian indah. It adalah dorongan dari dalam diri kita. It punya peran menjadi semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada di dalam alam bawah sadar manusia. Jadi it ini primitif banget gitu perannya. It akan senang melakukan hal apapun yang membuat kita bisa memuaskan nafsu terdalam kita. It akan mencoba melakukan apapun untuk bisa memuaskan nafsu-nafsu tersebut. It, it, it ini gak peduli sama sekali nilai dan norma, gak peduli sama aturan, gak peduli sama batas sosial. Jadi kalau misalnya kamu harus mencuri untuk memuaskan nafsu, maka it ini akan mendorong kamu 100% untuk nyuri gitu. Uh, jadi dibilang bahwa it ini betul-betul nafsu primitif yang paling dasar yang nggak ngelihat norma atau apapun Jadi nggak punya hati nurani atau apapun gitu Ini komponen yang ada pada setiap manusia ya, jadi setiap manusia pasti punya dorongan Komponen kedua adalah superego Apa itu superego? Superego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah kalau misalnya it tadi betul-betul nggak -betul ngeliat norma dan nilai, nggak ngeliat aturan, nggak peduli sama batasan sosial, kalau superego ini adalah nilai dan norma. Jadi superego ini hanya terbentuk lewat perkataan orang tua, aturan yang ada di dalam masyarakat, lewat hukum yang ditegakkan, dan lewat peraturan-peraturan. Superego bakal ngelarang kamu untuk melakukan tindakan yang